bagi yang mendapat petunjuk bagi yang mendapat hidayah itu semua tidaklah mudah terkecuali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 Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang satria peningit yang sangat rendah hati, sekalipun beliau dicaci, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Beliau selalu sabar dan dengan lapang dada beliau menerima itu. Dengan lapang dada beliau menerimanya. Satil Pinengit menyadari bahwa Orang-orang yang suka menghina, memfitnah, merendahkan orang lain. Bagi Satropi Nengit, mereka yang melakukan itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya mereka tahu tentang perbuatan itu bahwa sesuatu perbuatan yang sangat merugikan semua perbuatan-perbuatan. Baik mereka selama ini yang mereka anggap suatu perbuatan di dalam beribadah. Maka mereka tidak akan melakukannya kepada sesama maupun kepada dirinya. Karena... Perbuatan-perbuatan itu membatalkan semua amal-amal kebajikan. Jadi satu Satropiningi dalam hal ini, sebagai manusia yang sudah memahami tentang kedudukan amal maupun kedudukan Allah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta langit dan bumi, Beliau tidak terpancing dengan emosi di dalam menyikapi sifat-sifat manusia yang ada di sekelilingnya, manusia satu-satunya, manusia pilihan yang mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri, karena hawa nafsu yang ada pada diri manusia itulah sebenarnya. Yang selalu membuat manusia itu tersesat. Tidak mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Jadi Satu ini adalah manusia satu-satunya yang dipilih. Yang sudah mampu menundukkan hawa nafsunya. Yang sudah mampu melawan semua gejolak yang ada di dalam dirinya sendiri yang bila beliau tidak hati-hati maka beliau akan dijerumuskan oleh hawa nafsunya sendiri maka sebenarnya hawa nafsu manusia itulah sebenarnya yang menjadi musuh di dalam dirinya sendiri pertanyaannya Mengapa beliau selalu menghadapi mereka yang menyakiti beliau, menghina beliau, memfitnah beliau, dan seterusnya. Beliau selalu sabar menghadapinya. Jawabannya adalah beliau sendiri yang mengetahui. Mengapa beliau tidak membela diri dengan menyerang balik perbuatan-perbuatan buruk mereka itu jadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh manusia menurut pemahaman satu piningit itu semua ada yang menggerakkan mereka ada yang berkehendak di balik perbuatan-perbuatan mereka, baik yang buruk maupun yang baik, itu tidak mereka lakukan dengan kebetulan. Pemahaman ini hanya diketahui oleh Satro piningit dan bagi orang awam, pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Karena tidak mungkin atau mana mungkin Orang yang melakukan perbuatan buruk Yang sudah nyata-nyata Yang yang selalu menyakitkan hati Yang sudah nyata-nyata di depan mata Masih bisa dihadapi dengan kesabaran Hanya satu peningitlah yang bisa Memahami kedudukan ini karena pemahaman Satrio Piningit tentang adanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, betul-betul sudah tidak bisa diungkap, sudah tidak bisa dijelaskan lagi, karena kedudukan Tuhan dalam pemahaman Satrio Piningit pada hakikatnya. Tidaklah bisa diungkapkan atau dijelaskan dengan kata-kata. Bagi Satrio Piningit, apa yang dialami oleh dirinya itu semua adalah atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, baik itu yang baik maupun yang buruk. Semua adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Begitu kuatnya keyakinan Satropi Ningit, maka dari sinilah beliau disebut sebagai manusia yang terpilih. Sebagai manusia pilihan yang tidak sembarang orang bisa mencapai level ini. Hanya Satropi Ningitlah yang bisa mencapainya. Memang, kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai macam cobaan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak. Cobaan itu datangnya silih berganti. Bagi orang yang belum memahami tentang perbuatan-perbuatan Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia kebingungan bahkan dia tidak bisa menerima apa yang sudah menjadi kenyataan di dalam hidupnya karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi atas dirinya. Siapa yang melakukan, siapa yang berbuat. Namun bagi Satro Peninggit, setiap yang ia alami baik dan buruk itu beliau menyadari, beliau paham, beliau tahu bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi di bumi ini melainkan atas kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu, Satropi Ningit di dalam bertindak atau dalam melakukan suatu sikap selalu berdasarkan petunjuk. Beliau selalu mendapat petunjuk Jadi setiap yang dilakukan atau yang diperbuat oleh sastro piningit itu selalu berdasarkan petunjuk. Itulah kelebihan, kelebihan yang dimiliki sastro piningit sebagai kekasih Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di dalam menjalani hidup satu peninggit tidak pernah takut. Baik pada saat beliau mendapat rahmat maupun mendapat musibah, beliau menjalani hidupnya dengan sabar. Bila beliau mendapat nikmat, maka beliau bersyukur. Dan bila beliau mendapat musibah, Beliau bersabar. Memang, bila terjadi pada manusia biasa, mungkin hal itu hanya sekedar bisa dilakukan dengan ucapan. Karena untuk mengamalkan itu semua tidaklah mudah terkecuali bagi yang mendapat petunjuk, bagi yang mendapat hidayah. Jadi Satropi Ningit di dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak mengutamakan ambisi. Beliau tidak haus jabatan, tidak mengejar duniawi berlebih-lebihan. Beliau hidup sangat sederhana, hidup apa adanya. Beliau selalu bersyukur apapun yang didapat. Karena beliau sangat memahami apa yang terjadi atas diri manusia, itu adalah kehendak dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau tidak pernah berburuk sangka kepada tuhannya, karena beliau sangat memahami betul siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sebagai sumber dari segala sumber yang ada. Dalam hal wujud Tuhan, Satrio Piningit memandang bahwa Tuhan itu adalah yang ada dalam ketiadaan Tuhan bukanlah sesuatu yang nampak atau yang bersifat benda setiap yang bersifat benda itu adalah ciptaan dan suatu saat akan menghalami kehancuran tetapi sesuatu yang tidak berwujud sebagai sesuatu yang kekal abadi, itulah dirinya yang betul-betul diri yang hakiki, yang kekal abadi, yang hidup selama-lamanya. Dialah yang abadi, dialah yang terdahulu, dialah yang kekal selama-lamanya. Dia tidak berwujud, namun dia tetap ada. Dia tidak tampak, namun dia tetap ada dalam ketiadaannya. Dialah yang maha hidup. Dialah yang maha kekal. Dialah sumber dari segala Kehidupan yang ada ini Dialah yang disebut Dengan Allah Tuhan yang maha kuasa Semua Yang ada ini Akan binasa Karena Yang ada Adalah ciptaannya Maka setiap yang ada akan mengalami kehancuran sedangkan dirinya yang berada dalam ketiadaan akan kekal selama-lamanya demikian yang saya sampaikan bila bermanfaat disimpan dan bila tidak lupakan karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang maha kuasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.